ngopi ngopi ngopi ayat upper line yuk. Lu mau apa sih, mana? Ya, kalau nang mana? ta. iya. nasi ya. kanan, kanan, kanan, kanan nah bah, itu apa pelit, papa kayak jadi amparan gede anak udara haryo Barunya ya, pergi iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, pembesukan, cerita anak doang, hiji hiji mau mana mana ya, waro ema itu dia <loses într> <onto scene> <loses>. <losesona> <losesona> Tuh, tadi dilihatnya air Pak, nikmat, bah, Nikmat, jangan mentang Turakan <laughs> juga Selamat banget Atau iya, abasnya gawinan-anam nah. nah. gitu ya, abasnya bisa biasa ngontokun Melak itu gak Melak, ngawon Ngawon nah. nah, nah, di kebun itu Tani Tani gitu Ngawon nah, <laughs> udah jukut, <laughs> pelakangnya <laughs> lak. Kembajing Tuh, jukut Pelakang lagi Coba tuh nginjemnya, nyambung-nyambung Iya, eh, itu hanya ambung. Iya, itu hanya rokok. Pangko laga roboh, Mang, rokok itu. Itu ya, bukan. Wah, sahabat, wah sahabat, mangko rokok. Mangko rokok itu, mangko rokok itu. haji cintanya dong? Punamilan, sempunamilan ya. Hai, kanopan kue kanaya. Oh, orang kok gaya yang gila juga. Ya, intinya balik banyak. Beli ke ya, Bang. gitu, masih satu tumpakan, itu. orang macam paham gitu ya. kan pengalaman, panjang pada dia. baik. nah, baliknya, jajan seminggu. ada mau diberikan, jangan besok kopi gitu. eh, tadi tinggal tuh, ayo ada pak ayo ada banyak didoakan ya anak <sukup> pak <tuk> ah ya aduh alhamdulillah nyampe yang anaknya nyampe bener lah. tapi nyampe bulan semingguan nih. Gitu. Ya, gampang ke nyampe lah. Tujuan ya, lawan deui ke kebon. Ih. Sporting urang anu yeuh. Jam 11 lewat. Ahs lah. Sukana ke kebon pan yeuh. Ya. Udah pelakun kemeh. duh ai nah iko bangun ke patah ni 2 detik kiru tersambung ini masih sambung patah namanya nah anak nak pun abah lah oh ye un nak pun abah ai angkat ba angkat ya angkat Buka Allah Tolong Angkat Hei Alam telepon Alam halo Alam Alam Alam Alam Alam Alam dari kobong. Oh, dari kobong gitu, kita oh, itu oh. oh, dari Yeah, was... <tip> <tip> ya ros kumanya ya, ya. balik izin. Ya, aja. kabur tadi gitu, ke kebun ya ke di kebun lah bro abah mana eh Jaga dia, Kembali Kembali Oh. <tuh. tuh. tuh>. dia. abah ya. gitu bukan be ini oh. makar jual, jual jual, jual lah. Iyak, balik bekerja deh tuh, ke gurung aja nak. Gitu. eh, Ketukaran be abunua nah, tapi deng. Kan dia hmm. Nenu, kolot. Kolot, Kuma, galak, Nanti, doang gitu ke kolot. Kita bawa kita. Kita kopi nah, Yo, hai, hai, Nah, hai, yo, hai, hai, hai, yo? hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, ya.